Nah ini dia Tanaman bunga aku sama umaku. aku Nah ini tuh sengaja Kita tanam di pot-pot bekas gitu karena kita manfaatin tempat yang ada aja, kalau misalnya udah bertumbuh dan berkembang, nanti baru kita pindah ke pot-pot yang bagus kayak gitu, karena bunganya banyak banget, ini tuh dikasih sama tetangga sama temen, jadi aku kurang tahu namanya, cuman ibu aku, emang seneng banget koleksi bunga, jadi kita sama-sama untuk ngerawat karena di tempatku itu nggak cukup ini tuh di tempat ibu aku jadi kita sengaja sama-sama rawat dan kebetulan karena di luar ini sering banget digangguin sama ayam-ayam nakal sehingga ya bikin rusak gitu terus daunnya itu dipatuk-patukin sampai rusak dan ini tuh sisa-sisa bunga yang masih utuh yang ini aku juga enggak tahu namanya nih aku enggak tahu nama bunga-bunga ini cuman aku seneng aja sama motif-motifnya lucu-lucu aja gitu Nah kalau ini tuh tumbuh di samping rumah ibu aku ini tuh pandan bisa kita gunain untuk masak dan sebagainya dan seperti kalian tahu yang ini adalah keladi dan keladi yang bagus banget untuk dipajang kalau ini tuh yang ada di belakang rumah Nah, sini juga ibu aku tuh biasanya tanam cabai. Ya, sayang banget lidah buah yang aku tanam kemarin mati, tapi cabainya subur banget, guys. Jadi ditunggu aja sampai berbuah, karena aku dari tempat keramaian dan kebetulan lagi pandemi, aku langsung mandi aja. Mohon maaf ya, kalau kamar mandinya nggak seestetik kamar mandi kalian karena udah hampir dua minggu aku mutusin untuk luluran menggunakan body scrub dari scarlet whitening karena aku tuh suka banget serangkaian produk ini ini tuh wanginya wangi banget dan tahan lama stay banget di kulit dan setelah itu biasanya aku pakai shower scrubnya untuk bersihin lulurnya tadi jangan lupa dikembalikan ke tempatnya ya guys Lanjut, aku pakai shampoo itu dari Macarizo Kemudian pakai conditioner Oh iya, aku pengen kasih tahu kalau serangkaian produk dari Scarlett ini sudah badan pom dan aman banget dipakai Juga mengandung glutathione, vitamin E untuk mencerahkan, melembabkan dan menutrisi kulit Tidak juga dites dengan hewan nah untuk yang aku pegang ini ini tuh body scrubnya dari scarlet ini tuh aromanya yang pomegrante aromanya tuh wangi banget dan ini tuh tahan banget di tubuh kita jadi tahan banget seharian dipakai nah karena itu udah aku pakai tutup aluminiumnya sengaja aku nggak lepas supaya tetap awet dan menjaga zat yang ada di dalam scarlet whitening ini, untuk packagingnya sendiri menurut aku ini tuh bagus banget dan teksturnya itu nggak Keras sama sekali, atau enggak kasar sama sekali, sehingga lembut banget di kulit. Pas di apply enggak bikin kulit kita merah-merah gitu, dan ini tuh enak banget pas di apply di kulit. Biskrapan rasanya tuh kulit jadi ringan dan bersih banget, guys. Nah untuk fungsi dari scrubnya ini sendiri untuk mengangkat sel kulit mati atau kotoran yang ada di permukaan kulit kita jadi efeknya itu bisa mencerahkan kulit kita karena mengangkat dari kulit-kulit mati dan kalian bisa lihat bedanya kan ini tuh setelah aku luluran menggunakan scrub dari body scrub scarlet whitening dan Tara lihat deh hasilnya, kalian udah bisa lihat langsung kan sesuka itu aku sama produk scarlet dan setelah aku pakai lulurnya aku pakai shower scrubnya nah yaitu yang aroma mango, ini tuh aroma buah gitu seger banget dan stay banget di kulit setelah mandi ini tuh wangi banget, aku suka di dalamnya itu ada bulir-bulirnya gitu bulir-bulir unyu-unyu kayak gitu dan itu tuh efeknya untuk Mengangkat kotoran yang ada di permukaan kulit kita Supaya lebih bersih gitu Yang membuat aku paling suka adalah Packagingnya yang enak banget dibawa Mana-mana dan gak tumpah Dan yang kali ini Setelah udah pakai sour scrubnya itu Aku pakai body lotionnya dong tentunya Nah untuk packagingnya sendiri ini tuh aman banget karena ada close dan opennya Jadi gampang banget untuk dibuka dan ditutup kembali supaya nggak muncrat-muncrat gitu Dan aku langsung apply aja di kulit aku supaya kalian bisa lihat teksturnya dan hasilnya Ini tuh gampang banget di apply dan meresap banget di kulit Dan tentunya memberikan hasil yang instan yaitu mencerahkan kulit seketika Itulah alasan kenapa aku tuh sesuka itu sama produk Scarlet Whitening Karena packagingnya juga bagus, aman dibawa dan bisa dibawa kemana-mana Dimasukin di dalam tas dan dijamin gak muncrat-muncrat gitu Dan tara kalian bisa lihat langsung dong Betapa instannya hasil dari hand body lotion dari Scarlet Whitening ini Aromanya kayak parfum mahal yang baik Carrot itu loh kalian tahu kan Oke deh, kita lanjut masak untuk makan siang. Dan ini, aku lagi masakin bumbunya dulu. Ini tuh, aku blender aja, gak aku ulek. Kemudian, aku langsung masukin ayamnya aja, langsung diaduk-aduk supaya merata, gitu kan? Dibiarin supaya bumbunya meresap dulu, terus dibiarin aja sebentar ya. Sebelum suami pulang, harus sudah masak dulu dan aku tuh di sini nggak pakai santan tapi aku sukanya pakai susu UHT aja menurut aku tuh lebih gurih aja gitu jadi aku nggak pakai santan terus langsung deh diaduk-aduk dulu biar rata dibiarin dulu sampai blebek-blebek nanti kalau udah blebek-blebek baru deh tuh diperasin jeruk karena udah semuanya bumbu udah aku masukin ya guys, sudah digaramin juga ini tuh sisa dari ulekan tadi jadi aku masukin, karena ulekan sih dari blenderan terus tambahin air supaya ayamnya tuh lebih empuk biar matangnya tuh merata juga, dan ini aku kasih sedikit gula aren 2 sendok aja, gak usah terlalu manis Nah, kalau udah lebek-lebek, boleh tuh kalian masukin sayuran yang kalian suka. Aku di sini masukin kentang. Dan udah deh, diaduk-aduk sampai lebek-lebek lagi. Oh iya, sore ini aku ada janji sama teman aku. para kita udah di dermaga nih, guys. Di sini itu tempat terfavorit di tem di wilayah aku dan itu sahabat aku tadi ini view yang kita lihat di sore hari. Nah kalau kalian mau tahu ini tuh sungai perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dan di seberang sana udah Kalimantan Barat. Untuk view nya bagus banget ya. Di sini tuh menenangkan banget jadi kalian bisa lihat. Wah udah sore aja nih kita pulang yuk. Nah sini tuh karena aku punya usaha toko alat kesehatan Jadi aku tutup dulu tokonya Kemudian uh, rencana kita hari ini Kita bakal nginep di rumah ibu aku Jadi kita pulang dulu ya guys Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Karena lagi pandemi kayak gini Jadi nggak banyak kegiatan yang harus dilakukan Sampai ketemu lagi di rutinitas berikutnya Bye bye